saja ku tak mampu Hilangkan wajahmu di hatiku Meski malam mengganggu Hilangkan senyum. Apa para... Aku tak mampu untuk pergi menjauh Darimu Meski hatiku ragu Kau tak di sampingku Setiap waktu Selamat Aku terbaik Untuk 한글자막 <웃음> <웃음>